Pagi ini saya akan mengajak Anda untuk menanam pakcoy sendiri di kebun. Untuk benihnya Pakcoy ini sawi sendok gitu ya guys ya. Yang batangnya gede-gede itu. Kayak sendok maksudnya bawahnya. Nah, saya pakai varietas Mas Bro dari Waduh keren amat nama itunya. Benihnya. Mas Bro. Bintang Asia. Langsung kita semai bijinya setiap lubang diisi dua atau tiga biji saja. Oke. Jadi setiap lubang tuh diisi dua sampai tiga biji aja guys, nggak usah banyak-banyak. Lalu disiram setiap pagi. Ini bibitnya setelah umur empat hari sudah mulai. Empat hari udah mulai tumbuh guys. Empat hari udah mulai ada daunnya berkecambah semua tuh untuk jaraknya diberi 20 cm antar tanaman waduh harus punya meteran ya guys ya diukur, ukur enggak juga sih guys kira-kira aja lah ya 20 cm ini bibit pakcoynya setelah umur 3 minggu sudah mulai besar-besar nah seperti ini sawinya setelah umur 45 hari sudah siap oh. 45 hari guys panen berarti satu bulan setengah Satu bulan setengah panen guys Ya dipanen dan dimasak Coba kita cicipi daunnya mm. Eh yang bener aja om Kenapa mentah kayak gitu sih gak dicuci dulu lagi Aduh yang bener aja dong om Hmm Lembut, seger, dan enak. Buat Anda... Emang iya, guys. Jadi daunnya itu lembut, emang enak sih. Tapi dimasak dulu, guys. Enggak mentahan kayak gitu, dimakan. Yang masih bingung menanam, tinggalkan petang.